Berona Sang Primadona Baru Penthouse Drama Penthouse Season 3 akan segera berakhir pada bulan September bulan depan. Beberapa foto tentang ending drama Penthouse juga sudah mulai tersebar. Akhir-akhir ini ada beberapa foto yang tersebar di kalangan fans drama Penthouse. Foto scene yang tersebar itu adalah foto Berona yang terlihat sedang menyanyi di sebuah panggung besar. Sepertinya Berona akan mengadakan konser untuk penampilan solonya. Selain Berona, di sana juga terlihat Sokhun yang sedang bermain piano. Sepertinya Sokhun akan mengiringi penampilan Berona saat menyanyi di atas panggung. Selain itu juga terlihat banyak karangan bunga yang berjejer dengan ucapan selamat untuk Berona. Selain itu ada spanduk besar dan poster yang terpasang di dinding gedung itu dengan foto dan nama Berona. Jika diperhatikan lebih detail sepertinya Berona akan mengadakan konser besar dan menjadi bintang di gedung itu. Kemungkinan ini adalah penampilan perdana Berona sebagai musisi tetap Pusat Seni Chong Ah. Seperti yang diketahui sebelumnya Berona telah-telah berhasil memenangkan audisi pemilihan musisi tetap Pusat Seni Chong Ah. Sebagai hadiah, Berona berhak melakukan penampilan dan konser di gedung Pusat Seni Chong Ah. Berona mungkin akan melakukan konser di Gedung Opera Pusat Seni Chong Ah dan akan menjadi primadona baru di penthouse. Berona juga pasti akan membuat penonton takjub dengan penampilannya yang sangat luar biasa. Selain penampilan Berona yang luar biasa, iringan musik dari seok -hun juga akan membuat sempurna penampilan Berona. Bisa dibilang ini akan menjadi momen paling bahagia untuk pasangan Berona dan seok -hun setelah semua hal yang mereka lalui selama ini. Terlebih impian Berona akhirnya tercapai setelah melakukan konser itu. Foto dan nama Berona pun terpasang di seluruh gedung tersebut. Bisa dipastikan jika Berona adalah primadona yang baru setelah Chon so Jin masuk penjara dan menjadi gila. Bagaimana menurut kalian? Akankah konser Berona akan sukses, atau si jahat Jo Dante dan Chon so Jin akan menghancurkan konser itu? Apakah kalian sudah siap untuk mengakhiri perjalanan Penthouse?